Anda pikir dia jenggot-jenggot dikata apa saja Sita Amerika ada Afrika ya ada, seluruh dunia ini seluruh dunia ada, sama seperti lahir dari satu lahir dari ibu saja kenapa? karena meniru satu orang yang sama siapa? Bagi baginda Rasulullah. Rasulullah maka saya datangi mereka, saya tanya hai brother, Hawaii. fine, what are you doing here brother? kamu ngapain di sini ke cafe? gak salah tempat nih, kalian mesti di masjid. bilang no, we come here looking for you brother kami mau cari kamu ternyata jamaah ini sudah cari saya ke rumah siang hari, saya tidur saya bertahun-tahun di Bali gak lihat matahari pak, karena kerjanya malam, sampai jam 3 itu masih di kafe Tuhan Allah saya bilang, oh, you come to my house, yes, you sleep ada orang bilang kalau mau cari si Dery itu jadi malam di kafe maka dia carilah ke kafe, habis salam isyadam, habis 10 itu dia ke kafe dia tunggu sampai saya selesai konser, saya langsung terus kenapa kamu cari saya? what do you do ya? ngapain kesini jadi saya dia kita semua brother karena kita saudara katanya. dalam hati saya saudara dari mana ini? <laughs> langsung beritahu <laughs> ibu pebiaya bapak di saudara Ah, oh, all muslimis brother seluruh orang Islam islamis saudara bapak ini ibu-ibu ini semua saudara saya kalau ada kita kalian kasih tau saya hilang dia malam ini <laughs> bener <laughs> Nah, memang Pak, kalau ada orang lukai saudara Muslim kita, Pak, orang menghina agama kita, menghina saudara Muslim kita, dan antum tidak marah, kata Buya jangan ganti tiba jemurin pancapan, matiin. Kita saudara, tapi bila bicara kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat sering mengingatkan. Alhamdulillah, Wis stay 3 days di rumah masjid. Kami tiga hari di masjid, mudik rumahmu. Oh, <coughs> saya nggak tahu Pak, orang saya nggak pernah ke masjid. <tuk> saya pernah ke Mesir, bukan gak pernah, Pak. saya gini metal metal dulu, Pak. saya sholat, Pak. Ya, saya sholat Jumat itu nah, hari ini, jumatan, Jumat depan, gak? Jumat depan, gak? Jumat satu lagi, jumatan lagi. Karena saya tahu tiga kali berturut turut-turut kafir. Oh. metal hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, jadi pak ini jangan dihina pak Ini anak-anak motor ini pak Di hatinya ada iman pak Kalau ada nanti keputusan Mereka paling depan ini Amin. Nah, Jangan diremehkan Silahkan <tuh> Allahu Akbar Maka saya mulai lihat tatapan mata mereka itu Betul-betul ikhlas Dan pembicaraan kalau dari hati pak Meskipun sederhana tembus ke hati Waktu itu saya ingat pembicaraan mereka apa Dia bilang brother. Brother. Kamu orang mulia Ah, Metal bilang mulia Seumur hidup saya baru kali itu orang bilang saya orang mulia Why? Kenapa? Because in your heart you have kalimah la ilaha ilaha Ilham. Karena di hatimu ada kalimah la ilaha ilallah Kamu calon raja di syurga Mau living siapa? Calon raja di syurga Oh Mantap Calon raja di syurga mau yang bilang? Like you, Kamu bicara banyak dengan jamu tapi di, di kafe namanya bising pak. Orang kena suara itu kita terganggu. Musik keras itu. Dibilang please camp to masjid. Tolong datang ke masjid. Dan waktu itu saya bilang insya Allah, insya Allah. Bro. Kalau anaknya tahu bilang insya Allah dia pasti datang pak. Karena kalimat itu sekali setahun terucap. <laughs> Yang susah ini yang baik-baik songkok ini insyaallah Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah datang kayak ya, Insya Allah. Eh, tau-tau besok sudah tau ada tamu. dipakai ya. Bahkan Insya Allah dipakai sebagai alat untuk berdusta, berbohong. Hari ini, Allah. Jangan bohong kok ya. Jangan lagi musim bohong. Mo. Subhanallah hadir mulia. Maka esok harinya saya sudah niatkan datang ke masjid. Saya datang lagi ke masjid ceritanya kawan saya satu orang maksudnya kalau mau alasan pergi ya kawan alasannya cuman mau puluh-puluh pulang saya datang ke masjid puluh-puluh hidupku lihat siapa itu? ada penampakan kayaknya ada suara kayak pak saya lihat mereka di masjid lagi tidur-tiduran lagi ngobrol-ngobrol bikin lingkaran di masih santai-santainya saya bilang, Assalamualaikum dia maaf dengar wa'alaikumussalam untuk diri semua pak, kaget ya, saya dia ikut dia, ikut pada luci besar besar, tinggi-tinggi kan, ikut diri marhaban ya khibradar masha'allah, marhaban saya akan tangkap, saya lihat kamu lari yang misalnya lagi akhirnya saya masuk masyarakat dipeluk pak satu orang peluk dua orang peluk dan pengalaman itulah pertama kali saya dipeluk banyak laki-laki dalam hidup saya beriring oh, pak saya mikirnya ya aduh jenggot ini orang lebay baiknya pak terlalu baiknya masuk akal baiknya sehingga saya mau pamit malu baru duduk, langsung satu orang di belakang saya Masya Allah, masih langsung di biji enak ya? <tuk> <tuk> <di belakang. tuk> nah, sekarang, gak itu, gak ada biji tadi ya? masih disedak, tapi 3 hari ya? Nah, <tuk> ya? pak! satu orang biji tersebut di bengkuk, siapin kopi, cahit, susu, semua ditawarin. Oke. Di untuk kurap, biji hijau, namanya orang yang pernah tidur malam, badannya soal sudah, pak dia enak pak, Masya Allah saya rencana habis sholat maghrib saya pergi. Tapi kata jamaah, wait tunggu dulu. Kamu dengar siapa dulu? Wait, brother. Apa ada sisa? Habis hey. isya, saya mau pergi makan dulu, makan dulu. Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. sebentar tiga hari nggak pulang, pak. <laughs> yes. Sebentar, sebentar, sebentar. Waktu pertama ketemu tuh saya langsung tanya mereka, pak. Oke, okay, brother. Wait, sebelum kita bicara panjang lebar, I want to ask you something, brother bertanya satu hal sama kalian saya mau tahu dulu nih pak ini ekstrim apa enggak nih kadang-kadang nah, ada kok yang dikirik bid'ah, dikirikik, haram, dikirikik, dan semua-semua saya nggak suka dengan orang yang memfonis, menghakimi seperti itu saya yeah. nyanyang nih mereka ini terus saya tanya what's your opinion about music? saya tanya dulu pak bagaimana pendapat kalian tentang musik? kalau dia bilang musik haram pak saya gabur langsung <laughs> nah jadi saya berdiri sini pak tapi jawabannya indah pak, jawabannya hikmah Aku dia bilang? musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal ya yeah. Zabdil? Oh. Oh. musik boleh rock and roll, sholat gak boleh molor. Yeah. oke okay. teman saya tatou semua baru tatou ufuh tatou Ustaz, kalau orang bertato sholat gimana Ustaz? gimana hukumnya? apa jawaban mereka? Orang bertato sholat tuh hebat luar biasa. Yang aneh itu gak punya tato nggak sholat. Wow. <laughs> Allah semoga ini kulit, cool gaul ini orang-orang ini suka sama kita ini. Oke. Subhanallah ini sekalian. Akhirnya malam itu kita mau pergi kerja. Dibilang nggak usah mau libur dulu aja, apa-apa. Akhir over. Malam itu sama mereka, jadi dikasih semua diikram, dibaik-baikin malam-malam saya lihat jam dua itu mereka semua bangun sholat malam. Saya bilang wah oh, empat orang itu malam dia sholat di masjid nangis nangis di Lalu saya bersholat sama teman. Saya salat hadir mulia nangis juga. Takjub nih Amir ya jamaah ini. Dia bilang wow brother you can cry ya kamu bisa nangis kaya. hebat. Apa yang membuat kamu menangis? Saya bilang saya lupa bacaannya. <SILENCIO> anak Saya lupa bacaan sholat itu. banyak ketinggalan Pak. Akhirnya tiga hari, banyak tiga hari tiga malam terjaga butuh sempurna. Selama tiga hari mata nggak mahasiat, telinga gak maksiat lisan gak maksiat, fikir gak maksiat tangan gak mahasiat, kaki gak masyarakat. Tiga hari solat berjamaah dapat tertinggal, takbiratulullah bersama imam Tiga hari, tiga malam baca Al-Quran atau dengar orang baca Al-Quran Baca kisah sahabat, kisah Nabi Nabi, kisah Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in, Tabi Tabi Wali-Wali Allah Saya dengar banyak nama yang tak pernah saya dengar seluruh hidup saya Saya dulu sahabat itu tahu cuma Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal, Hasan Musa, itu aja yang top pak ya? Paling Abdurrahman bin Auf, tu lah orang kaya kan Tapi yang lain Abu Dhabda, saya gak pernah tengah Tufail ad saya gak pernah tahu Waktu mereka baca ta'al itu, ya Allah Saya bilang, saya banyak ketinggalan, saya nggak tahu ini ada nama sahabat Salman Al-Farisi semua Wow Saya masih kurang, berhaus terus pak Hari pertama saya jelisah di masjid, hari kedua mulai tenang Pak, mulai tenang Hari ketiga pak betul-betul saya seperti mandi oleh Nur Kalamullah dan Nur Sabda Nabi sallallahu Saya gak pengen keluar musik, puasa nangis-nangis islam Ya Allah, saya enggak pengen ini yang saya cari-cari selama ini, ini yang saya cari-cari. Ini yang menenangkan hati saya. Pengen dengan musik, dengan hiburan, dengan maksiat itu bisa senang, saya kasih tahu ya. Antum kalau kaya, banyak duit, bisa party ke diskotik, ke antum bisa dapatin kesenangan. Tapi ketenangan tidak bisa. Karena ketenangan hanya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah jadi Subhanallah, tiga hari, tiga hari, keras, keras. Ya? Ya, kan, singkong. Singkong tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, apa hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, Saya hari, tiga hari, hari, tiga hari, tiga hari, tiga hari, lagi saya mau ini dah. setelah tiga hari itu pak bapak boleh buktikan sama orang yang paling gila di sini ketapang ini orang yang paling nakal yang paling mabok narkoba yang semuanya buat tiga hari ini. kalau dengan tiga hari dia nggak baik pak pasti dengan cara apapun dia nggak akan baik ini kata psikiater pak yang satu orang pakar narkoba yang rehab di BNN dia sudah lihat banyak orang yang datang ke BNN narkoba kemudian di terapi sama mereka, makai lagi tapi dengan usaha dakwah di Masjid, Pak, insya Allah, saya parah apapun orangnya saya sudah lihat dengan mata kepala, bukan 1000 ribu mungkin ratusan ribu orang telah berubah asap program 3 hari di Masjid subhanallah, mulia saya bilang setelah tiga hari itu cita-cita saya berubah yang tadi saya pengen jadi artis terkenal, saya pengen manggung di Amerika, di Eropa, saya pengen jadi orang top semuanya Berubah semuanya. Ya Allah, saya gak pengen apa-apa lagi. Saya cuma pengen satu aja. Pengen apa? Masuk surga. Saya pengen mati, nanti masuk surga.